Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Cara kerja bos pam pada mesin diesel. Bos pam atau pompa injektor adalah bagian pada mesin diesel yang bertugas sebagai pengempa bahan bakar agar tekanannya minyak meningkat. Lalu, tekanan bahan bakar itulah yang kemudian dikabutkan oleh nozzle menuju ruang silinder blok dan dikompresikan bersama udara. Sehingga Terjadilah proses pembakaran di dalam mesin. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara kerja bos pam pada mesin diesel. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Cara kerja bos pam pada mesin diesel, cara kerja bos pam terbentuk dari kinerja pada bagian-bagian yang ada di dalamnya yang bergerak dalam sebuah mekanisme kerja yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya bos pam akan memulai bekerja dari dorongan tonjolan noken as yang menyentuh tapet lalu tapet akan menggerakkan plunger bergerak maju dan mundur atas tekanan spring plunger. Plunger yang bergerak maju akan mendorong bahan bakar yang masuk melalui lubang barel yang terbuka banyak sedikitnya bahan bakar yang masuk ke dalam barel dikontrol oleh kontrol rek yang memutar posisi pelunyar menggunakan gigi pinion. Sedangkan kontrol rek tersebut digerakkan oleh tangkai gopernur. Lalu, bahan bakar yang terdorong oleh pelunyar secara otomatis akan keluar menjadi tekanan yang lebih tinggi. Setelah pelunyar bergerak mundur, aliran bahan bakar tersebut akan dimanfaatkan oleh tekanan spring delivery palap sehingga bahan bakar yang telah keluar dari bos pam tidak bisa kembali lagi ke barel plunjer tersebut. Berikut ini adalah bagian yang sangat penting yang ada di dalam bos pam yang berperan penting dalam kinerja bos pam pada mesin diesel. Tapet merupakan bagian bos pam yang bersentuhan langsung dengan noken as. Tapet ini akan mendorong plunjer dalam mengompa bahan bakar. Plunjer adalah bagian bos pam yang bertugas memompa bahan bakar yang masuk ke dalam barel. Spring plunjer merupakan pegas yang bertugas mengembalikan plunyer setelah mendapat dorongan dari tapet. Barel, adalah pasangan plunyer, merupakan ruang di mana bahan bakar dipompa oleh plunyer. Kontrol rek dan gigi pinion, merupakan sepasang gigi yang bertugas membuka dan menutup lubang barel. Delivery palap, merupakan sebuah palap yang akan bertugas memanfaatkan bahan bakar yang telah keluar dari bos bospam. Spring Delivery, adalah bagian bos pam yang berfungsi memberi tekanan pada delivery palap agar tertutup rapat. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.